Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Mari belajar bersama Mbak Widya ya Nah kembali teman-teman saya mengingatkan Pada video sebelumnya kan Kita sudah belajar bahwa ada tidaknya campur tangan manusia Reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu bisa dibedakan menjadi dua macam Yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan Nah vegetatif alami ini tidak ada campur tangan manusia Nah sementara vegetatif buatan ini ada campur tangan manusia Nah teman-teman salah satu bentuk reproduksi secara vegetatif alami itu adalah menggunakan umbi lapis Nah teman-teman ini merupakan salah satu contoh dari umbi lapis Tapi kenapa ya ini dikatakan sebagai umbi lapis? Dan ini di ini disebut sebagai salah satu cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, jawabannya teman-teman, karena umbi lapis ini bisa berperan sebagai benih yang nantinya dari benih ini akan tumbuh individu baru dan tidak semua tanaman memiliki umbi lapis nah, terus tanaman apa saja ya yang memiliki umbi lapis kita bahas lebih jauh yuk nah teman-teman sebelum membahas lebih lanjut mengenai umbi lapis kita perlu tahu dulu apa itu umbi ya atau sebenarnya umbi itu apa ya jadi teman-teman umbi itu dapat kita definisikan sebagai modifikasi organ tumbuhan yang mana bisa berupa akar, berupa batang ataupun berupa daun. Sehingga struktur dan juga fungsinya itu berubah. Gitu ya. Umumnya umbi ini memiliki bentuk yang membengkak Nah, atau dia tuh lebih besar daripada organ pada umumnya Salah satu contoh umbi adalah umbi lapis Tapi kenapa ya disebut sebagai umbi lapis? Nah memang iya teman-teman karena berlapis-lapis Tapi apanya ya yang berlapis-lapis? Jawabannya adalah daunnya atau lapisan daunnya jadi umbi lapis ini memiliki struktur yang berlapis-lapis, berupa daun yang menebal, kemudian lunak, dan juga berdaging. Nah, teman-teman bisa lihat di sini seperti ini, ya. Jadi ini nih sebenarnya adalah daun, dia itu menebal kemudian lunak dan juga berdaging gitu ya teman-teman Nah selain ada lapisan daun pada umbi lapis juga terdapat ada yang disebut sebagai cakram ah. Cakram itu sebenarnya merupakan modifikasi batang, gitu ya teman-teman. Nah, yang ini nih, sebut sebagai atau seperti bentuknya cakram. Dan cakram itu sebenarnya merupakan modifikasi batang, gitu ya teman-teman. Selain itu, ada juga akar serabutnya. Jadi, kita definisikan umbi lapis itu sebagai modifikasi daun yang menebal juga batang yang membentuk cakram igit. Jadi, kita definisikan umbi lapis sebagai modifikasi daun dan juga menebal maksud saya yang menebal juga batang yang membentuk cakram itu. Nah, ini ya teman-teman Nah tapi terus umbi lapis ini bisa eh, Melakukan reproduksi atau bisa dijadikan Cara untuk melakukan reproduksi secara reproduksi vegetatif alami Tapi yang mana nih bagiannya yang berperan Nah kita bahas ya Nah jawabannya teman-teman adalah bagian kuncup samping atau tunas lateral, tunas lateral itu sendiri artinya adalah samping. Nah kalau tunas teman-teman itu merupakan bentuk yang lebih berkembang dari kuncup. Jadi kuncup itu nantinya berkembang menjadi tunas, gitu ya. Tapi bisa kita artikan mirip-miriplah kuncup dan tunas itu. Nah. Kuncup dan tunasnya ada di sini, ya teman-teman. Ini ya, kelihatannya yang tiga biji ini nantinya kuncup samping atau tunas lateral ini akan berkembang membentuk anak umbi lapis. Nah, ini ya, teman-teman, contoh sebagai anak umbi lapisnya. Nah, yang ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah anak umbi lapisnya. Nah, bagaimana umbi lapis itu bisa dijadikan sebagai cara reproduksi vegetatif pada tumbuhan? Karena pada umbi lapis terdapat kuncup samping atau tunas lateral. Berkembang menjadi individu baru. Gitu ya, teman-teman. Individu barunya kita sebut sebagai anak dari umbi lapis. Nah, ini dia anak dari umbi lapisnya Nah, tapi teman-teman, nggak -teman, semua tumbuhan memiliki umbi lapis, melainkan yang uh, pertama adalah bawang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Bawang kemudian kelompok Liliaceae seperti tulip dan juga kelompok Amarellida se eh, seperti bunga Amarellis gitu ya, teman-teman. Nah, jadi penting diingat teman-teman bahwa umbi lapis itu merupakan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan karena umbi lapis ini memiliki kuncup lateral atau tunas lateral. Atau kuncup samping sama saja ya. Dan umbi lapis ini sendiri merupakan modifikasi Daun dan juga batang Pada beberapa tumbuhan anggota Amarili Nah jadi penting diingat nih teman-teman Bahwa umbi lapis Itu merupakan Salah satu cara perkembangbiakan Vegetatif alami pada tumbuhan Karena umbi lapis memiliki Kuncup lateral atau tunas lateral Atau kuncup samping Sama saja ya Dan umbi lapis ini sendiri Merupakan modifikasi daun Dan juga batang pada Beberapa tumbuhan anggota amarilis, amarilis pada tumbuhan Amarilida CE dan juga lilia, CE. tapi teman-teman ngomong-ngomong soal tumbuhan lain, misalnya kayak kentang, kentang itu punya umbi lapis juga, enggak ya? Nah, selanjutnya temukan jawabannya yang berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas umbi batang. Tadi, kita sudah membahas bahwa bawang itu memiliki umbi lapis, tapi misalnya ini uh, kita punya kentang. Ini adalah gambar kentang. Uh, kentang itu punya umbi lapis, atau enggak ya, teman-teman? tapi misalnya seandainya kita e, kentang itu kita belah-belah seperti pada gambar ini ternyata jika kita amati bagian dalam kentang itu tidak berlapis-lapis malah kentang itu mirip-mirip atau kayak buah ya? atau jangan-jangan kentang itu buah nah jawabannya bukan ya teman-teman sebenarnya kentang itu adalah umbi batang yang bukan terbentuk dari hasil pembuahan jadi kentang itu bukan buah ya teman-teman bahkan tanaman kentang itu punya buah sendiri nanti saya tunjukin gambarnya ya tapi terus muncul pertanyaan nih teman-teman umbi batang itu kan sebenarnya apa sih nah kita bahas ya nah, jadi teman-teman Umbi batang itu sebenarnya merupakan struktur modifikasi ya Berupa pembengkakan pada batang Jadi, kentang yang biasa kita makan atau dimasak sama mama kalian atau ibu kalian itu Sebenarnya merupakan batang dan dia termodifikasi menjadi umbi Kenapa bisa demikian? Karena teman-teman batangnya ini kan uh, merupakan cadangan makanan sehingga strukturnya itu menjadi menggembung dan juga terpendam di dalam tanah, nah teman-teman bisa lihat, ini dari bentuk struktur uh, umbi batang atau kentang yang terpendam di dalam tanah gitu ya teman-teman jadi membedakan kentang dengan batang-batang lainnya adalah yang pertama kentang itu merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan sehingga menggembung. Nah, ini dia nih letaknya. Teman-teman bisa lihat di sini itu terpendam di dalam tanah gitu ya. Kentang ini bukan buah ya, teman-teman, karena tanaman kentang ini punya buah sendiri nah ini dia nih buahnya buahnya jika kita lihat pada gambar ini bentuknya bulat-bulat ya seperti tomat mirip sekali ya seperti tomat karena antara kentang dan tomat itu masih dalam satu kelompok yang sama nah Umbi batang sendiri juga bisa kita sebut sebagai tuber kaulagenum. Nah, kaula itu artinya batang. Sementara tuber itu merupakan istilah ya, yang artinya umbi. Jadi, umbi batang dengan kaulagenum itu sama saja ya, teman-teman. Tapi, tidak semua tumbuhan itu punya umbi batang, gitu ya. Umbi batang, tadi kan kita sudah tahu, ya, yang pertama ditemukan pada tumbuhan kentang. Nah, selain itu, kita juga bisa temukan pada tumbuhan talas. Yang ini, ya, gambarnya ini kentang ini, talas. Selain itu juga, kita bisa temukan pada tumbuhan yam atau ubi merambat. Nah, ini ya bentuk atau gambar dari ubi merambat. Nah, lihat ya di dalam itu ada kayak seperti apa ya, agak-agak keunguan ya, atau agak ungu-ungu. Beda ya sama ubi jalar atau ubi manis seperti biasanya. Kalau yang ini, Bagian dalamnya itu dia agak berwarna ungu ya. Dan si umbi batang juga nih teman-teman. Bisa juga dijadikan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif alami. Jadi selain sebagai tempat cadangan makanan, umbi batang juga bisa digunakan sebagai atau alat atau cara perkembangbiakan vegetatif alami. Atau cara perkembangbiakan vegetatif alami. Tumbuhan, kenapa? Karena umbi batang ini memiliki mata tunas. Nah, ini ya mata tunasnya. Teman-teman bisa lihat, pada gambar kentang ini ada yang berwarna hijau. Ya, ini adalah merupakan gambaran dari mata tunas. Jadi bisa kita simpulkan Bahwa umbi batang itu merupakan struktur modifikasi batang Yang dia tuh membengkak dan juga ada di bawah permukaan tanah Atau di dalam tanah umbi batang itu bisa membengkak karena mengandung cadangan makanan Selain itu umbi batang juga bisa dijadikan sebagai alat atau cara perkembangbiakan vegetatif alami. Kenapa ya? Karena umbi batang itu punya mata tunas. Nah, umbi batang sendiri bisa kita temukan pada kentang, kemudian yam atau umbi rambat dan juga talas. Tapi di sini teman-teman, ini ada gambar kentang ya. Ah, maksud maksud saya adalah gambar Singkong, kalau kita perhatikan di sini, kayaknya mirip sama kentang dan ubi rambat, dan sama-sama dia ada di dalam tanah. Nah, terus menggembong. Nah, apa mungkin juga singkong ini juga termasuk umbi batang? Nah, mau tau jawabannya, kita bahas yuk. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas umbi akar. Yang tadi itu kan kita sudah membahas bahwa kentang, talas dan juga ubi rambat atau yam itu termasuk umbi batang. Tapi kalau kita bandingkan teman-teman, kentang dan juga singkong itu kayak mirip gitu ya. Karena sama-sama di dalam tanah, bentuknya menggembung. Tapi terus muncul pertanyaan gak sih di mana kalian? Singkong itu termasuk umbi batang juga, atau bukan ya? Nah, kita bahas saja ya. Daripada penasaran, kita langsung bahas saja. Nah, teman-teman, ternyata singkong itu berbeda dengan kentang atau ubi, rambat, dan juga dengan talas. Karena, kenapa? Karena singkong itu tidak termasuk umbi batang. Melainkan singkong itu merupakan umbi akar Umbi akar sendiri dikenal juga sebagai tubor risogenum Karena riso itu artinya akar Meskipun teman-teman sebenarnya mirip seperti umbi batang Kenapa? Karena dia menggembung Dan menggembungnya itu karena akumulasi cadangan makanan. Tapi bedanya teman-teman pada umbi akar tidak ada mata tunas. Kalau di umbi batang kan tadi itu kita sudah bahas bahwa terdapat mata tunas. Kalau di umbi akar nggak ada ya. Tapi umbi akar juga bisa dikatakan sebagai salah satu cara perkembangbiakan vegetatif alami. tapi kalau nggak pakai mata tunas terus pakai apa ya nah jawabannya adalah dengan menggunakan tunas yang ada pada pangkal batang yang masih tertanam misalnya nih teman-teman kalau batang singkong ini tiba-tiba patah Nah, teman-teman bisa lihat di sini, misalkan batang singkong tiba-tiba patah, dikarenakan mungkin adanya angin atau faktor lingkungan lain, nanti pangkal atau batang tersebut akan muncul individu baru atau bisa muncul individu baru dari tunas pada pangkal batang tersebut. Nah, sama juga nih, misalnya nih pada umbi akar, umbi akar ini, misalnya itu putus uh, karena faktor fisik ya atau dan lain-lain atau dan semacamnya lah faktor lingkungan dia putus atau lepas masing-masing uh, itu bisa menjadi individu individu baru karena tunas pada bagian pangkal batang gitu ya teman-teman nah ngomong-ngomong nih umbi akar itu sebenarnya ada dua macam ya yaitu umbi akar yang tunggang Yaitu dengan umbi akar yang serabut Nah teman-teman bisa lihat Ini adalah contoh tanaman Yang tergolong akarnya sebagai umbi, umbi akar tunggang Dan ini adalah contoh tanaman yang berumbi akar serabut Bedanya kalau pada umbi akar tunggang itu hanya satu nih dan dia berperan sebagai umbi. Jadi bagian yang hanya akar tunggangnya saja yang berperan sebagai umbi. Nah, bagian yang lain itu dia tetap berperan sebagai akar pada umum. Lalu umbi akar serabut yaitu dia membentuk umbi banyak nih. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini banyak ya teman-teman dan dan nanti uh, juga di bagian umbi juga ada akar-akarnya ini bisa kita temukan pada singkong. Sekarang akan sekarang akar umbi tunggang itu bisa kita temukan pada tanaman wortel. Jadi kalau contoh umbi akar itu bisa kita temukan pada tanaman singkong dan umbi akar tunggang itu bisa kita temukan pada tanaman wortel. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih, teman-teman, bahwa umbi akar itu merupakan bentuk-bentuk modifikasi akar yang dia membengkak karena uh, adanya akumulasi cadangan makanan. Nah, umbi akar ini juga bisa dijadikan sebagai alat atau cara perkembangbiakan vegetatif alami, dikarenakan ada tunas pada pangkal belakang pada pangkal batangnya nah, umbi akar sendiri bisa dibedakan menjadi dua yaitu umbi akar serabut dan umbi akar tunggang kalau semua sisinya itu dia membentuk umbi dan umbi akar tunggang, kalau hanya satu di bagian akar tunggangnya saja yang membentuk umbi dan umbi akar tunggang bisa kita temukan pada wortel kemudian pada singkong dan juga pada tanaman dahlia. nah selanjutnya kita akan bahas umbi batang nah teman-teman uh, siapa di sini yang suka makan buah pisang uh, atau kalian sudah pernah lihat enggak seperti apa uh, dari pohon pisang tersebut nah seperti ini ya teman-teman pohon pisang teman-teman uh, boleh lihat di sini uh, pohon pisang morfologinya jadi yang berwarna hijau ini itu adalah daun uh, jadi teman-teman yang warna hijau ini ini adalah daun pisang nah sudah tahu kan kalian Kemudian yang sering kita sebut sebagai jantung pisang itu sebenarnya adalah bunga pisang, gitu ya teman-teman. Nah hasil uh, dari misalnya kalau terjadi penyerbukan dan juga pembuahan itu berhasil, maka hasilnya nanti menghasilkan buah pisang yang bisa kita konsumsi. Terus kalau pisang ini batangnya yang mana ya? teman-teman uh, apakah ini adalah batang pisang uh, ternyata teman-teman uh, yang ini yang di tengah ini ini merupakan bukan uh, batang pohon pisang bahkan sebenarnya teman-teman istilah pohon pisang itu kurang tepat karena uh, pohon pisang itu bukan berupa pohon melainkan merupakan tanaman herba yang berukuran besar nah batangnya itu yang muncul di atas permukaan tanah yang sering disebut sebagai batang pisang nah, itu sebenarnya bukan batang pisang melainkan hanya kumpulan pelupa daun sehingga disebut sebagai batang semu nah teman-teman lihat kembali ya yang di tengah ini bukan batang pisang tetapi ini merupakan kumpulan dari pelepah-pelepah daun sehingga disebut sebagai batang semu terus batang pisang yang salah tadi itu salah terus batang pisang yang benarnya yang mana nah itu ada di bawah permukaan tanah atau di sekitar sini ya, ini nih teman-teman. Nah, ini yang sering atau biasa disebut sebagai bonggol pisang. Jadi, ini sebenarnya merupakan batang pisang yang memang dia ukurannya itu sangat pendek, begitu ya. Nah, teman-teman, eh, kalau kita perhatikan di sini, di sekitar sini kan ini bahwa di bawah antara tanaman pisang yang besar ini uh, di sekitarnya itu ada tanaman yang kecil ya ini yang besar ini ya tanaman yang kecil uh, kayak punya anak gitu ya teman-teman tapi kenapa ya bisa begitu nah yuk kita bahas nah jawabannya teman-teman terkait dengan bonggol pisang jadi pada bonggol pisang ini terdapat tunas batang yang nantinya bisa berkembang untuk membentuk individu baru atau individu pisang yang baru makanya teman-teman di sekitar tumbuhan pisang itu biasanya ditemukan lagi tumbuhan pisang lainnya yang ukurannya lebih kecil yang biasa disebut sebagai anak pisang tapi sebenarnya bukan anaknya melainkan itu adalah individu baru hasil pertumbuhan tunas batang dari pohon pisang ini ya ini ya yang di tengah-tengah teman-teman nah begitu ya makanya umumnya eh, pohon pisang itu teman-teman itu tumbuhnya secara berkelompok dengan ukuran yang berbeda-beda karena eh, waktu pertumbuhannya juga berbeda-beda nah karena pada bonggol pisang ini terdapat tunas, tunas batang yang bisa berkembang menjadi individu baru, maka si bonggol pisang ini teman-teman atau tunas batang itu merupakan salah satu alat perkembangbiakan vegetatif alami yang dimiliki oleh pisang. Nah, begitu ya. Karena dari tunas batang ini nantinya bisa tumbuh individu baru. Nah, selain pisang, tunas batang itu bisa ditemukan uh, pada tanaman tebu dan juga tanaman bambu itu ya teman-teman nah kalian bisa lihat sini ini adalah tanaman pisang ini adalah tanaman tebu dan ini adalah tanaman bambu jadi penting diingat ya teman-teman bahwa tunas batang itu merupakan tunas yang berasal dari batang pohon pisang atau batang pisang dan juga tebu serta serta bambu ukurannya itu uh, memang lebih kecil sehingga disebut sebagai bonggol. Jadi uh, batangnya itu lebih kecil sehingga disebut sebagai bonggol. Nah Tunas batang ini ini merupakan alat perkembangbiakan vegetatif alami uh, pada tanaman pisang kemudian bambu dan juga tebu. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, -ngomong, uh, kalian perhatikan perhatikan nih. Ini ada tanaman cocor bebek. Yang ini ya, tanaman cocor bebek. Uh, berikut ini uh, terlihat ya bahwa di pinggiran-pinggirannya itu Maksudnya di pinggiran daunnya ini Itu kayak ada cocor bebek-cocor bebek yang ukurannya kecil Jadi kayak punya anakan ya Nah itu sebenarnya apa sih dan kenapa ya bisa demikian Nah kalau kalian penasaran atau ingin mengetahui Yuk kita bahas langsung saja ya Nah teman-teman Tadi kita sudah membahas mengenai tunas batang Yang terdapat pada bagian bonggol Atau batang pisang yang ini ya Teman-teman teman-teman bisa lihat di layar ini Nah yang ini contoh dari bonggol Itu uh, Itu sendiri merupakan batang pisang yang sebenarnya, tapi dia ukurannya pendek sekali, dan dia juga ada di bawah batang semu yang kita lihat itu adalah batang semu, bonggolnya ada di bawah. Nah adanya tunas batang pada bonggol pisang ini, uh, ini menyebabkan teman-teman itu uh, tumbuhan pisang itu biasanya kan tumbuh secara berkelompok, dan di sekitarnya ada tumbuhan pisang yang ukurannya jauh lebih kecil nah sekarang teman-teman coba perhatikan gambar cocor bebek ini lihat ya, kalau di daunnya itu uh, kayak cocor bebek yang lebih kecil kayak cocor bebek mini gitu ya tapi sebenarnya itu uh, bukan cocor bebek versi mini tetapi dia melainkan adalah tunas adventif Nah, gitu ya teman-teman tapi apa ya sebenarnya itu tunas adventif nah sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tunas adventif sebelumnya kita harus tahu dulu nih teman-teman tunas itu apa ya jadi tunas itu merupakan tumbuhan baru yang berkembang dari kuncup atau mata tunas jadi tunas itu tumbuhan baru atau calon tumbuhan baru yang dia nantinya berkembang dari kuncup maupun mata tunas umumnya. Nah, teman-teman, tunas itu ada pada bagian ujung daun. Nah, ini ya, teman-teman, boleh lihat di sini tunas ini ada pada bagian ujung daun. Ah, maksud saya, tunas itu ada pada bagian ujung batang daun. Nah, teman-teman ah, bisa lihat di sini ya ini yang dilingkari merah ini adalah merupakan tunas yang letaknya pada ujung batang daun sehingga uh, disebut sebagai tunas terminal kenapa disebut sebagai tunas terminal? karena di ujung atau tunas apikal dan selain itu tunas juga bisa ditemukan pada ketiak daun yang disebut sebagai tunas ketiak atau tunas aksiler nah ini ya teman-teman ini tunas yang tumbuh pada ketiap daun yang ini ya ini adalah tunas karena nanti tunas ini tunas-tunas ini dia akan berkembang menjadi tumbuhan baru atau dia akan berkembang menjadi calon atau eh maksud saya dia akan berkembang menjadi cabang atau uh, percabangan dari batang utama begitu ya teman-teman nah tapi teman-teman tunas itu ada juga yang tidak uh, ya, tidak munculnya di ujung batang dan juga tidak munculnya di daun tetapi ia ya, munculnya di tempat yang lain nah terus eh uh, Nah tunas tersebut disebut sebagai tunas adventif nah, jadi ingat ya teman-teman jika tunas itu selain tumbuh pada ujung batang daun dan pada ketiak daun melainkan tumbuh di tempat lain itu disebut sebagai tunas adventif nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa tunas adventif merupakan tunas yang itu yang tidak di ujung batang dan juga nggak di ketiak daun atau nggak di daerah nodus atau buku gitu ya melainkan munculnya di tempat lain di mana saja Nah yang pertama di daun gitu ya Nah Tunas adventif ini ah, maksud saya ini bisa membentuk individu baru saat terpisah dari tanaman induknya. Teman-teman, sehingga uh, merupakan alat perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, tunas adventik, tadi kan sudah saya sebutkan salah satunya, bisa ditemukan di daun, misalnya pada daun cocor bebek ini. Terlihat di pinggiran daun cocor bebek ini terdapat tumbuhan-tumbuhan baru, ya. Cocor-cocor bebek baru yang jauh ukurannya masih kecil Nah inilah yang disebut sebagai tunas adventif Jadi uh, jika teman-teman menemukan tanaman cocor bebek Dan ada yang seperti pada gambar ujung-ujungnya yang seperti ini ada uh, Tanaman cocor bebek-cocor bebek yang kecil Inilah yang disebut sebagai tunas adventif Begitu ya teman-teman Kenapa ya, karena tunas adventif ini letaknya uh, di daun, maka tunas adventif pada tanaman cocor bebek disebut juga sebagai tunas daun, gitu ya. Jadi tunas adventif pada tanaman cocor bebek itu uh, juga sebagai tunas daun atau sama dengan tunas daun, kenapa? Karena dia letaknya di daun. Dan tunas adventif letaknya di tanaman cocor bebek ini nantinya saat dia selesai, saat tumbuh dan berkembang kemudian dia memisah, itu bisa membentuk individu baru dari tanaman induk. Nah, selain pada tumbuhan cocor bebek, tanaman tunas adventif atau tunas daun juga bisa kita temukan pada tanaman wijaya, kusuma. Jadi di sini ada daunnya ya teman-teman. Nah, di sini ada daun dari tanaman wijaya kusuma. Nah muncul tunas yang kemudian bisa berkembang menjadi individu baru, gitu ya. Selain uh, tunas dan selain maksud saya selain tunas daun, teman-teman uh, tunas adventif ini juga yang letaknya di akar dan disebut sebagai tunas akar. Uh, artinya, tunas adventif itu bukan cuma hanya tumbuh di daun, tetapi juga bisa tumbuh di bagian akar atau disebut sebagai tunas akar. Uh, misalnya, Uh, kita temukan di tanaman cemara ya teman-teman. Bisa lihat sini, ini adalah merupakan contoh dari gambar dari tanaman cemara. Kemudian tanaman kersen dan juga tanaman kesemak. Eh uh, maksud saya tanaman kesemak uh, tunas adventif yang ada di cemara ini misalnya begini. Nantikan ada akar cemara. Ini misalnya tumbuh akar cemara seperti ini Nah teman-teman dari akar cemara ini Dia akan ada tunas yang berkembang menjadi individu baru gitu ya Jadi tunas adventif itu teman-teman Misalnya begini Pada tanaman cemara ini memiliki akar Nantinya dia akan tumbuh akar ada tunas yang bisa berkembang nah, nanti pada bagian akar ini Akan muncul lagi Atau ada tunas yang Nantinya atau yang bisa berkembang menjadi individu baru gitu ya Makanya dia disebut sebagai tunas akar Jadi tunas adventif itu teman-teman Itu dibedakan menjadi tunas daun dan juga tunas akar Tunas daun itu yang kalau letaknya di daun dan tunas akar itu yang letaknya di akar. Jadi tunas akar sendiri bisa kita temukan pada tanaman cemara, tanaman kersen dan juga tanaman kesemak, gitu ya teman-teman. Jadi yang bisa kita simpulkan, teman-teman, bahwa tunas adventif itu merupakan tunas yang tidak tumbuh pada ujung batang maupun ketiak daun tapi tumbuh di bagian tumbuhan lainnya nah tunas adventif yang tumbuh pada daun disebut sebagai tunas daun sementara itu tunas adventif yang tumbuh pada akar disebut sebagai tunas akar dan tunas adventif ini teman-teman nantinya ketika dia memisah dari tanaman induk bisa membentuk individu baru sehingga termasuk salah satu Alat perkembangbiakan vegetatif alami gitu ya. Nah teman-teman, uh, tapi teman-teman, uh, misalnya ini coba perhatikan sini, ini adalah gambar jahe. Jahe itu kan bisa melakukan perkembangbiakan vegetatif alami. Tapi dengan apa ya? Nah untuk menjawab, apakah bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif alami pada jahe ini? Yuk, kita bahas lagi. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas risoma. Coba, teman-teman, lihat di sini. Ini adalah tanaman jahe. Jahe itu punya alat perkembangbiakan, vegetatif alami, tapi bukan tunas adventit, melainkan namanya adalah. Risoma atau rimpang Tapi sebenarnya Apa sih Risoma atau rimpang ini Kita bahas lagi nih Teman-teman Nah sebelum kita membahas Lebih jauh Mengenai risoma ini Atau rimpang ini Kita harus tahu dulu nih Apa itu batang Supaya mudah ya Batang itu merupakan Bagian tumbuhan yang merupakan uh, maksud saya batang itu merupakan bagian tumbuhan yang bentuknya silindris atau bulat memanjang seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini uh, dia tumbuh tegak vertikal ke atas. Batang ini juga yang menghubungkan bagian akar tanaman dengan bagian daun dan fungsinya salah satunya teman-teman yaitu untuk eh, mengedarkan hasil fotosintesis atau sebagai perantara ya tempat di mana hasil fotosintesis maupun hasil penyerapan air oleh akar itu bisa diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan karena di dalam batang ini nantinya terdapat banyak jaringan pengangkut berupa silem dan ploem gitu ya nah pada batang ini teman-teman terdapat beberapa bagian yang pertama itu adalah nodus atau buku yang ini kalau pada batang bambu, bambu ini ini adalah Uh, maksudnya pada batang tanaman ini yang ini ya uh, bukunya kalau pada batang bambu yang ini bukunya jadi uh, dia itu tempat munculnya tunas atau tempat munculnya percabangan uh, selain itu antara nodus dengan nodus lainnya atau antara satu buku dengan buku lainnya buku lainnya terdapat ruas atau disebut sebagai internodus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang nodus itu yang sebagian sini yang nodus atau buku sedangkan yang ini dilingkari juga yang berwarna merah. Nah, kita lihat lagi internodus yang ini, yang tanaman ini adalah nodus atau luas karena merupakan jarak antara dua nodus gitu ya nah, jadi teman-teman sudah tahu kan um, yang disebut internodus itu yaitu merupakan jarak antara dua antara dua nodus gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, di nodus ini teman-teman itu merupakan tempat tumbuhnya tunas gitu ya. Jadi tunas itu dia muncul di bagian nodus. Nah kalori soma teman-teman itu merupakan bentuk modifikasi batang, tapi berbeda dengan batang yang uh, dia tumbuhnya tegak vertikal ke atas. Risma itu tumbuhnya horizontal atau menjalar di bawah permukaan tanah, jadi dia itu terpendam. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, ini tempat tumbuhnya tunas. Uh, cuma, uh, bukan akar. Kenapa? Karena resoma itu merupakan modifikasi batang, gitu ya. Nanti uh, di itu akan tumbuh akar seperti ini, ya teman-teman. Bisa lihat di sini ada bagian-bagian akar dari resume ini, gitu ya. Jadi, resume itu dia ada akar karena resume itu sebenarnya merupakan batang, tapi tumbuhnya secara horizontal atau mendatar dan dia menjalar di bawah permukaan tanah atau terpendam dalam tanah nah pada risoma itu teman-teman itu juga terdapat daun yang termodifikasi seperti sisik gitu ya nah, itu yang biasanya yang kita bersihkan sebelum kita mengolah jahe, nah karena merupakan modifikasi batang uh, pada risoma juga terdapat bagian-bagian batang berupa nodus dan juga internodus. Nodusnya itu, uh, nodusnya itu yang ini ya teman-teman, sedangkan internodusnya yang ini. Nah ini yang di lingkar berwarna merah adalah nodusnya. Ini juga nodusnya. Jadi, uh, yang ini batas-batas ini, yang ini batas-batas ini, itu adalah nodusnya atau bukunya. Sementara internodus atau ruasnya itu adalah jarak antara batas-batas, jarak antara batas-batas ini, batas ini dengan sini, Jadi, eh, segini adalah internodus. Nah, lihat ya, ini dia merupakan internodus, atau kalau di sini, internodusnya atau ruasnya itu adalah. Nah, seperti batang pada umumnya, buku yang ada pada risoma atau nodus yang ada pada rizoma itu juga merupakan tempat tumbuhnya tunas. Sehingga, rizoma ini dia merupakan salah satu alat perkembangbiakan vegetatif, karena pada rizoma ini dia terdapat tunas baru yang nantinya bisa tumbuh dan membentuk rumput, membentuk rumpun. Jadi tunas barunya itu tumbuh tetapi dia tetap di tanaman induk yang sama, makanya biasanya jahe itu membentuk rumpun. Jadi tumbuhnya itu enggak satu tanaman jahe satu ya, tapi dia berkelompok dengan membentuk rumpun, gitu ya. Nah, selain pada jahe, semua itu juga bisa kita temukan pada tanaman lainnya seperti pada Uh, rimpang Pada Rimpang lainnya Seperti kunyit Pada rimpang lainnya Seperti kunyit Temulawak Kencur Atau pada laos Atau lengkuas juga ada rizoma Gitu ya Nah sekarang uh, bisa kita simpulkan nih teman-teman Bahwa risoma itu merupakan struktur modifikasi batang Yang tumbuhnya horizontal atau mendatar Dan menjalar di bawah permukaan tanah Risoma juga punya daun yang termodifikasi membentuk sisik Selain itu juga punya nodus atau buku dan juga internodus atau ruas pada nodus itu teman-teman. Terdapat tunas sehingga risoma ini dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif alami gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman, kalau rizom itu kan dia uh, modifikasi batang dan tumbuh tum, dan tumbuhan maksud saya dan tumbuh uh, secara horizontal tapi di awal permukaan tanah ada juga loh modifikasi batang yang dia tumbuhnya horizontal tapi di atas permukaan tanah nah namanya apa ya kira-kira nah untuk mengetahui hal tersebut nah kita bahas lagi ya teman-teman nah selanjutnya teman-teman kita akan membahas tolon Nah, ini merupakan pembahasan kita yang terakhir. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif alami, ini adalah stolon atau geragi. Teman-teman bisa lihat di sini ini gambar stolon atau geragi. Apa ya stolon atau geragi itu? Jawabannya bisa kalian temukan setelah kalian melihat gambar yang ini. Gambar rumput ini. Jadi, teman-teman, pada rumput itu terdapat bagian batang yang dia tumbuhnya secara horizontal nah, ini nih, kayak gini nih teman-teman kayak gini ya dan uh, kayak menghubungkan satu tanaman rumput dengan tanaman rumput lainnya ini dia stolon atau geragi dia menghubungkan tanaman satu dengan tanaman yang lainnya Yang bentuknya lebih kecil Nah, bagian batang ini yang tumbuhnya horizontal dan di atas permukaan tanah disebut sebagai stolon atau geragi gitu ya Nah, teman-teman pada stolon atau geragi ini Dia itu terdapat tunas Terdapat tunas, jadi ini kan merupakan batang Ini kan merupakan batang jadi terdapat tunas, gitu ya. Pada tunas ini nantinya akan berkembang menjadi individu baru yang ukurannya lebih kecil daripada tanaman induknya. Makanya stolon itu bisa uh, dimanfaatkan sebagai salah satu perkembangbiakan vegetatif alami, gitu ya. Makanya stolon itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu perkembangan vegetatif secara alami jadi stolon itu akan tumbuh secara horizontal kemudian akan menghasilkan individu baru yang ada di sekitar tanaman induknya gitu ya nah stolon ini teman-teman selain pada rumput juga bisa kita temukan pada tanaman stroberi. nah pada tanaman stroberi stolon itu bisa Dimanfaatkan karena dia merupakan alat perkembangbiakan vegetatif alami, dia bisa uh, dimanfaatkan dalam budidaya atau perbanyakan tanaman stroberi. Jadi, uh, ketika sudah muncul tanaman atau individu baru yang masih muda, yang masih muda ini, uh, stolonnya itu bisa diputus teman-teman atau bisa dipotong kemudian masing-masing tanaman stroberi ini dia bisa dipisahkan jadi teman-teman bisa lihat sini jika ini diputus maka eh, tanaman stroberi yang masih muda atau kecil ini sudah terpisah dari induknya dan dia akan bisa tumbuh seperti biasa sehingga dari yang awalnya satu tanaman stroberi kemudian nanti dia terbentuk stolon. Stolonnya menghasilkan individu baru lagi yang bisa hidup mandiri tanpa ada tanaman induknya. Makanya nanti dihasilkan dua tanaman stroberi. Stolon ini bisa dimanfaatkan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif alami dan yang ini teman-teman tanaman yang dihasilkan bisa dimanfaatkan sebagai benih Untuk menghasilkan tanaman stroberi yang dewasa, uh, di mana yang nanti buahnya ini bisa dipanen, dan perkembangbiakan vegetatif alami atau perbanyakan tanaman stroberi dengan menggunakan stolon ini uh, lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan biji. Uh, stolon ini bisa dimanfaatkan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif alami. Yang ini teman-teman tanaman yang dihasilkan bisa dimanfaatkan sebagai benih untuk menghasilkan tanaman stroberi yang dewasa yang nanti buahnya bisa dipanen dan perkembangbiakan vegetatif alami atau perbanyakan tanaman stroberi dengan uh, menggunakan stolon ini lebih cepat dibandingkan uh, lebih cepat dibandingkan jika menggunakan biji tanaman stroberi makanya stolon ini bisa dimanfaatkan untuk budidaya atau uh, perbanyakan tanaman stroberi, jadi secara komersil Selama, selain pada uh, rumput dan juga tanaman stroberi teman-teman stolon itu juga, juga bisa kita temukan pada tanaman uh, tanaman pegagan dan juga arbei gitu ya jadi intinya teman-teman stolon itu merupakan bentuk modifikasi batang yang dia tumbuhnya horizontal atau menjalar uh, dan dapat uh, dimanfaatkan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan uh, tapi stolon itu jaya, tapi stolon itu jadi mengingatkan kita pada rhizoma ya rhizoma kan uh, karena stolon dan rhizoma itu sama-sama merupakan bentuk e, modifikasi batang yang dia tumbuhnya itu secara horizontal atau mendatar tidak vertikal dan juga e, dapat dua-duanya itu dapat dimanfaatkan sebagai alat perkembiakan vegetatif alami karena dari dua-duanya ini teman-teman itu nanti bisa muncul tunas yang akan menghasilkan tanaman baru baik pada stolon maupun pada risoma tapi terus apa ya bedanya stolon dan risoma yang teman-teman perlu ingat adalah bahwa stolon itu merupakan uh, batang horizontal yang tumbuhnya di atas permukaan tanah jadi stolon itu ada di atas permukaan tanah teman-teman kalau risoma kan uh, ada di atas permukaan kalau maksud saya kalau risoma itu kan risoma itu merupakan batang horizontal yang uh, dia itu tumbuhnya di bawah permukaan tanah artinya resume itu uh, terpendam jadi kalau stolon itu dia kelihatan teman-teman dari permukaan tanah kalau risom itu dia tidak kelihatan melainkan uh, kita harus cabut dulu karena dia terpendam di dalam permukaan tanah nah teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan solon dia uh, terlihat di atas permukaan tanah ini yang tunggu secara mendatar atau horizontal sedangkan risom ini dia terpendam di dalam permukaan tanah, adik maksudnya terpendam di dalam permukaan tanah ya. E, kalau misalnya kita ingin melihat, tentunya dicabut dulu ya, gitu ya teman-teman. Selanjutnya stolon itu masih ada lagi bedanya. Stolon itu umumnya ukurannya, ukuran e, ruasnya itu lebih panjang. E, kalian masih ingat ruas itu apa? Jadi ruas itu adalah jarak antara dua nodus atau Jarak antara dua buku. Uh, makanya ruas itu disebut juga sebagai internodus. Selain itu, masih ada lagi bedanya. Stolon itu umumnya ukuran ruasnya itu lebih panjang. Uh, kalian masih ingatkan nodus itu apa? Jadi, ruas itu adalah jarak antara dua nodus atau jarak antara dua buku. Makanya ruas itu disebut juga sebagai internodus. Nah, di sini teman-teman kalian masih ingat bahwa nodus itu, uh, dia itu merupakan tempat tumbuhnya tunas. Dan pada bagian percabangan batang, biasanya disebut sebagai nodus. Jadi, biasanya disebut, uh, jadi, maksud saya jadi, uh, di sini tuh nodus ini tempat tumbuhnya tunas atau tumbuhnya daun. Itu adalah nodus. Nah, teman-teman. Uh, bisa lihat pada gambar ini. ini juga tempat tumbuhnya daun, berarti yang ini nih, ini adalah nodus ya teman-teman. Uh, di sini juga nodus ya. Makanya uh, di sini itu juga nodus, di sini juga nodusnya. Artinya teman-teman stolon itu dia ukuran ruas-ruasnya uh, antara nodus. Yang ini, kalau kita tuliskan seperti ini. Nah, ini, ini juga merupakan nodus, nodus ini dan ini. Nah, kemudian kalau risoma itu nodusnya. Di sini ya teman-teman bisa lihat di sini. Ini, ini, ya ini, ya yang ini ya teman-teman. Kemudian uh, internodusnya antara buku ini dengan ini, <tuh> ini merupakan internodusnya. Uh, internodus risom itu dia lebih pendek dibandingkan dengan stolon jadi ukuran ruas stolon jauh lebih panjang daripada risom umumnya lebih panjang daripada risom ya nah kemudian teman-teman stolon itu umumnya, umumnya bentuknya lebih ramping daripada risom lebih tebal dan juga berdaging walaupun pada beberapa tumbuhan risom itu teman-teman tidak selalu tebal dan berdaging, bisa juga rhizomnya itu uh, ramping gitu, uh, cuma ukuran ruasnya biasanya tetap lebih pendek daripada ukuran luas stolon gitu ya. Jadi penting diingat teman-teman bahwa stolon itu merupakan modifikasi batang yang tumbuh horizontal di atas permukaan tanah. Dan stolon ini uh, dia itu tumbuh dari tunas yang ada pada bagian nodus atau buku batang tanaman induk stolon. Itu bisa juga menghasilkan tanaman baru sehingga merupakan salah satu alat perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan uh, khususnya pada strawberry dan juga tanaman rumput, gitu ya. Nah, teman-teman Nah, berarti dengan selesainya pembahasan ini, selesai sudah pembahasan kita mengenai alat perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan atau cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Tapi kalian masih ingatkan cara perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan itu tidak hanya terjadi tanpa campur tangan manusia, tapi juga. Bisa terjadi dengan adanya campur tangan manusia, makanya perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu ada dua, uh, maksud saya ada yang sifatnya alami, ada juga sifatnya yang buatan. Nah perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu ada banyak teman-teman. Salah satunya ada stek, kemudian okulasi, terus ya untuk kalian temukan jawaban itu kalian cek di video berikutnya terima kasih teman-teman sampai di sini pembahasan kita dulu mengenai perkembangbiakan secara vegetatif alami nah teman-teman jika saya sebelumnya mohon maaf jika pembahasan ini mungkin ada yang kurang dipahami bisa kalian apa ya komen di kolom komentar tentang apa kekurangan aja yang dalam pembahasan ini dan semoga dalam pembuatan konten berikutnya saya akan membuatnya lebih bagus lagi saran dan kritiknya uh, ditunggu ya teman-teman jangan lupa uh, setelah kalian nonton video ini jangan lupa di subscribe like, share dan komennya terima kasih ya teman-teman terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti channel ini insyaallah ke depannya saya akan uh, membuat berusaha membuat konten yang lebih uh, bagus lagi lebih mudah dipahami lagi terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh